Dabur penghargaanku hargaan kumah. Dabur pun hargaan kuyah. Dek di kayu kayu. kata. Kek kata. Ha ha. Nopati. Buliyama, harga B Kepit bahwa ini Anaknya dia bentuknya nyan Makhluk yang kalinya musuh yang berat adha Mereka tadi tadi. apa? Harus hidup, yakin ketiknya Yakin Nupati? yakin, yakin saja, orang ke Allah yakin, lagi? yakin? Yakin, yakin, Iya, kenapa ya yang Dateng berdeh, hah? Iya mau karena yang hai juru gar dan murka sekalian banyak yang punah wadukan yang kecil datangnya dia kau tak umum. Almarhum, kalau almarhum, yak karunia, bahama, tanda, konyol, konyol, konyol, konyol, konyol, konyol, konyol, konyol, tak kotor. Naik studio, naik siaran, konyol, Ganja-ganja orang burung ada burung Hingga Melaki apa Allah taala mau dia Allahumma muhsinan, fi ya Allah inkah. I udang god fasih dia sanihi nutemang temang heh ambak god wah ingkana musyadat menyodinya udang rau bagi pada zauwat anggur balik Allah. Tengah kehada je nyonya dihnya udang rau tengah kehada kehada perempuan lagi kau ni udah senang. Nyopra-pra perangai doai ke Tuhan kamu nak, tanya doa, sudah orang ini dari belakum, laki-lakinya Allah kirim. Orang dah mohon orang tua, mendaftar kau dek, dahnya tak begitu lah, benda macam ni. Karena ini, begini cakapnya negara yang dah rasa benda apa, hebat abah, belakunya juga ada benda yang berbunuh. Orang baru buat Bab bugut, kinta kecurigaan mereka. Mengapa yang nya menyolam dunia how it jumpa. Bukan kita um ni. Langsung kau banyak di. Ya. Teman dia datangnya how you. Ha. Yang ketiga nya yang long gah nya ni, gah kali kedua. Kan dengar dia ada kata hotel kepingat bilangan ketiga. Ya. Dua god kepingat. ...Nyau nipu ingatnya, nipu ingat, nipu ingat, nipu ingat. Tidak tahu, makanya. Orang-orang nipu ingat dengan dua-dua. Hanya seperti yang nipu ingat, nipu ingat segitu. Pada nipu ingat, nipu ingat datang. Nampak? Nipu ingat, nipu ingat. Gun ingat. Bukul di uri yang pun nipu. Nipu ingat, nipu ingat apa, nipu La ilaha illallah Buka, pun. Buka pun. La ilaha illallah dengar dah biar bisa. dihisap tanpa waqtu a kalam la ilaha illallah qul man dum yang lain Dia Menghadap Eh ...yang mat padang, yang mat abah budak. Lepui pekarung dalam tuan bakangan juta-juta patahin ni bu. Bu ditamang bui dah abah budak. Waktan ditubit anak bui nak kuno lehabu. Dikalang dikubah budak. Dikalang sampai muria, sampai menunggu... ...sampai menunggu, sampai menunggu, sampai menunggu. Diklik anak bui di poh poh budak nama papa nak pergi daerah bunyi po ia iya, itu tadi si. si. ya, di po kolon ternyata moyang ditanam langga po made ini tapi golongan gunung parang kelawan kawai kri anu kri kri ni dekat aku ni mungkin dulu dia mak aku tu baru halaman mu ng ng ng dia imam di ni ingin, ayo dah pua? Udah. Dia lo samping, lumayan. Dia samping tau? Parah. Nak karurit? Hana. Kedah hidup banget, Udah. Kedah dia rumah lemen, fahk kita. Dia rumah karatang kita. Mati pun, ehk kita. Dia danya waktu aku, nak bulung, si kurung bulung. Si kurung-kurung. Ada hancur semua aku di beli Kolam sakit kawai mengalus. Apakah tubi mengalus sakit kena mati atau kalau mati kawai sakit. Kerana sakitnya negah oleh Rasulullah yang menang. Bak yang tidak penyakit ditatah kebalikan. Yang lagi? Nenek binat kejahatan di ya Allah Ta'ala. Nenek ganda kejahatan dengan kebaikan. Nenek hidup bahagiannya masak sakit. Yang kerja ada sakit baik cuma Haa? Yang pek-pek berubah. Ada orang lain pun. Mereka sakit yang pek-pek boleh? Haa? nya apa dia nyanyam bate nak bate itu dulu juga itu kan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul wa yumi ruhun talin nah tadi kan pak rem nah kan maka nah nampak nampak nyany nyak be babah yang pingat dulu Monyetnya main dino anjing duduk boleh, duduk lain pemu dia Wa inna <tik> <tik> <tik> Tua fauna kata oleh Allah Ta'ala dayo Niat matenya, ngga Eh, bunga yang oh. tu dulu. jual jual. dulu Ulang dah kampung pengen. mana? Wadai kau, wadai kena jual jual. Pajangan kena Wadai mana? Wadai mana? Nyan, buatan mah, mana? Kuat nan tamang. Nyan tamang kebaikan, jual kebaikan. Tamang kejahatan, jual kejahat. Jual kejahat. Ujung rakun yaumar piam, famen tuh dihalaanin ner, dahwayak so, eh pelipah daripada dari pada apin raka, bakat fals nih saya berempok kemana? Eh tak pelipah dahw bek kemana apin raka? Maku bakat fals berempok kemana? Nyan lupa ingat, kaya lupa ingat digaluh. Fahidah aja akan malakani mualakani. Digadak itu pada badan malaikat yang malaikat yang suci kalum min halqillah makhluk daripada makhluk Allah taala gedangnya badrawan nubuut bam biban daud bi lisani fathiha wa qawlin sahih nujawab hayy po nabla nujawab hayy bingku syafi'i kiban jawab bi lisani fathiha dengan lidah yang cukup khatam be ngeh em baju An bah buku tu udah mau, aku temuan hidup kehamilan. Temu, temu, temu. Kamu ada dia mampu. Ibu negara yang mampu. Anak, mumpim. Teruskan, ya. Nyerba, nyerba Nyanku. Mari kita eh, pergi sana dengan hidup Wakti orang so yang berada di sini Dengan akidat, dengan ikut, dengan keyakinan Keyakinan itu, keyakinan yang kagum pernah oleh budaya-budaya Yang kagum pernah begitu waktu Yang lagi yang menampu Hei eh, itu ya ga ya ga bulan di di ini munat bop munat bop kalau kurangnya mandung khabaq demar lagi mandi ya pak Finggul ni yang ayah deng, baktih-tih, ayin, baktih-tih, koror ha? Nyong malayi guna, di kimpik wajar, burka iblis, iblis, iblis barumoh nyang, iblis barumoh jay, atar tak atar moh, rakna iblis. Kanak-kanak, kanak-kanak, Takut apa binatang darat, binatang laut, takut apa bagi binatang yang nadi, dibu, yang nadi enggak, yang saja, yang duduk ini, yang duduk ini berusia menyemenan geng 40, yang geng 200, 2000, 2000, dia 2000, dia manusia, 2000, manusia 2000, 2000, 2000, Tanya, dari situ, habis bagi jumlah manusia. Menyamanan, hidro-dro manusia. Hidro-dro. Kau nyaman Ya? Ya, ceritlah. Ingat, saya, yang saya, apa-apa, apa-apa, begitu, mah? Waka, karitik, mandul. Faya jatami umum ahlah, faya jatami umum ahlahu hindahu. Maka, menghimpunlah. Ahli ahlinya aje yang <tong> mendunia berkarun <careers> berdekanan aja, dapatkan do. Danya, endahu di sisi nya, di sisi nya raja adik. Jadi takdir raja Allah, mau dapatkan ajan dia juga dia menduga. Atau kalau pun dia juga dia menyuk. Bayak bulunya makan pun liarnya nandung bakal itu bakal. Nya bakal Ia sendirinya hai raja, hai pangeran. Man al-tabaka Tau yang ku jodron, tapi non, dia tu marah, tapi dia tu nukim, biar ayatuh, betul Faya puluh, maka dikulajin La fai'aha anfirah Walakinna Allah Ta'ala Menyamanan bahawa laki-laki bahawa suha'a Ta'ala Kan agak para lihad hila Ya Mbak, jual kubik-kubik kalau pampong di alam alam danau di Kuala Bandung, tuh umat-umat pihat ini dia pakai bina Maka hubungan berjodoh Bi. berlayar. Bila, wajah kamu siapa lagi? Waalaikum menyaman bagaimana? Waalaikum anda salam. Bila sahaja menyamakan pampong dosa sampai boleh tidak? Menyaman pun. Mengajak kamu ke Mendoeng, mengajak belaie awaknya, mengajak pura-pura kacau di Mendoeng, nyambat supaya aku juga mengadalei awaknya dengan kerdazatan, kerdazat, kerdazatnya. Jangan dua orang tu dia tu dia nak ajak kamu yang, dia akan tolong, nyambai dia, dia akan nak perlihat bayu, Jing, bayu dia, Jing, bayu dia, Jing. Ya, ya. Ya. Ya. Ya. Ya. 4, 31, yang tuja, j. Yang meminta saja, pi. J. Jika Pak, jika Tantum yang belajar ini yang menjadikan tempat tuanya berkah. Kecik yang boyut, j. Siapa yang karena kota di mana mereka, yang karena ibadah kalau pun dosa maka tak saboh daripada am pun dosa, makanya orang dia juruh makan itu dinami. Buat nak tujuh lagi. Kon kalian den melawan kon kalo buneng, guna gadang anak urang urih lagi dua daro, wala takun kalo buneng bena kata lagi dua min. Jarauya manjara ulun nujuile, nyauya namo, saling mumpok sabe, saling musyawarah sabe, saling damai sape. sabe, sabe sabe dimunduh haja. Seandainya jarau jadi manjara ulun barunya karena mufakat, beserta darah dua orang yang mampu, tumbuh ke dalam, hankeru, penuh, Yakin? Hasil musyawarah darah ia menjarahu. Karena mufakat, darah yang menjarahu. Yang kastuk yang kalabu nampak pada uba kakak nampak pada uba nampak pada uba gala-gala dengan jara unun hana di mumpaki menyadih mumpaki jara wia dengan jara unun mencabuk rumah dua di jara unun dicabruh di jara uia di mat kosmos banyak masyarakat buat yang ditapung di tegna di te yang mat wia yang teunung yang ramah wia yang mat Kena macam-macam Dengarkah gue yang kau tak asal musyawarah gue dengan U naik memakai jalan, hana jalan, naik memakai, ada naik memakai mai, naik pakai yang um, hana ikan yang um pakai mana pakai yang um, bunga mana, kau bunga yang mana, bunga tu yang, kau bunga yang mana, bunga yang mana hana kau mana, kau tak Anak kerajaan fiara tak boleh melawat. Ya. Nang pegahlah Nabi buna kakak <tutuk> lagi dua darat, beknak ada lagi dua minyun di bangun. Gunu nyong moyang nun mulai balahi hingga taubat Allah taala <tutuk> ana benar bungkok luar. Inbeti. Ini kena nyong bunul ngaduri yo ronyo inoi lumah kebuktian di nang hari syawrayanat. Bele. Mudah hanyanyangkan <tutuk> Atau kata pegah menunggu dua ujian. Orangnya kagut akai ujian. Ya, ibu. Kanya meluang anggap. Jadinya menang-nangnya menang. Hingga berpukat anak jari oleh Allah. Tidak ada lima Pada ini yang jari Lima apa? Mak limangnya anak moh. Kena pegah juga. Dia menanggap anak ini. Tapi anak garung. Kita nyawa saya yang dia mahu pegah Yang kan mau mimpi, mau kura-kura yang keadaan dikele jarang tengah bina kah mandu malimu sejang apik raya raya panjang buho tungga ngulur nyok tidak mencukup ayam nah panjang jarang tu nama dawa walaik hanan kenyok kak watay kah di perungunan baki awak tau samping kata kan punyo ah ite tapi ditanya oh ini doa yang tahu? ini dari mana Ha Lul walaupun kau pegah luluh tapi luluh betul-betul cantik di barang-betul Mana biar ni anak-anjil ni pukul bak luluh ni dah Nyo anak-anjil yang anjil nak nyukuh raya Bukul ni ngosik Yang sikit luluh nunggu, bukan nunggu ni nak Raya Bukan luluh bimung, anak-anjil Oh anak-anjil Faham tu? Bak jarum ha Jarum Hingga Witanu pada tanya anak batemu no, biru di kala ni uh, no, rara no, hatahi yeah. Jina, yang, maka ikat, yang, yang yang paling maju yang pakai Dosaku, pakai dosa aku yang pakai pun belum belum. Allah. Dorba apa akan kena? La penyuri. Bernulah kon pake nyamuh di dan dano nyamuh pada harum itu sawa'ul. Sabar. Nyana penjelasan jelapan untuk akan dalam ah, bani buruk bagi hukum lalu apabila tak yok barangnya takut menabui dile mengklehmu mengkleh demaga mengklehmu mengkleh mengkleh nyak dalam taho mandung wadenno tabunan tua kuasa tua hukum pada hukum emas Jumat, <Suhan> ya? Bukan anak anak-anak, yang, kau yang putong <Suhan> <Suhan> uh, yang yang yang itu, yang yang <Suhan> ยอมละแม้ masih Kemudian, dikong minyak mana na na lain yang mencari bahan Adakah anda akan mencari loan panel daripada anda? Tetapi, loan lebih muli. Pak dunia, banyak yang diperoleh yang diperoleh yang diperoleh Nyancap, dan adik Dandik, saya boleh nama sama saya, <laughs> Nah, nombor tak Yang aneh jat, pakai loan untuk buat ulembangan Ulembangan yang punya cara, boleh pakai jadi dia bukan pengguna, membelajar paspor Saya tidak pakai Dan KDP, Yang ya bersahabat dia Manakala murid menumpuk dengan budaya Bawahan merempuh dengan atasan, prajurit merempuh dengan komandan. Akulah yang di depannya. Merempuh, udah. Assalamualaikum. Lagi itu hanya menjadi kudeta itu. Juga miao merempuh menanjik. Prajurit yang komandan. Siapa? Juga aku di depan. Belum yang akan menuju lawan aku. Maka roboh nanti tadi orang maka alim. Ba'awak ana romah alimun. Mana alimun dengan alim beda. Mun alim fonyahi, alimun kana pernah jadi nisbah dengan Allah. Dan habro. Myanmar romah lembek ummu, murai Menyangkalan menyangkala tapi belum tunggu menunggu hana lembu. Bagian nak kendera tunggu. Atai berempak danyo yang kau tunggu. Yang kuci engkuci ini kuci. Kuci engkuci anak kuci. Jaman anjaman anak jaman. Bupati engkupati hana bupati. Bagian nak kendera tung bupati. Tapi berempak anjaman. Jadi menjadi bupati yang jodoh. Engkau bupati. Bunga padi budi, nggak kue Yang kedua bangun itu? Lepang-lepang Saya milik di rumah tahu yang Ya Yang nampak hana, teridam wakala karena ilmu hana idam Taleng rangkul puleng tanyo jahe jahil, jahe jahil yang tempat ajok manfaat. Lam orang na udang kaya, na ulang hai udang kaya, Udang kasiin yang na alang kawannya tempat yang matok rok. Berarti yang kana tunggu nih kaya, orang tunggu mandi orang Hana ngana gionye eh eh eh Ya. Dan tu yang kau menang Kenya? Kamu Nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang Itulah yang kau ribut. Kena baca kebaharuan berikutlah menyapa walikota atau kubahat yang yang tanya budi budi yang pandai dengan mak budi yang tersambung. Watelor tu bia dirungok hendakku dijen jat beran dijen daya. Mak tiapatelor aku low low ia dah be. Ia dari kung bila pan di lek enam lagi. Ia yang mau nanti. Maden ngale nonggo dia macam perubahan. Demam yang kena ia nanti nya di bandar ada orang, ada orang dia tiak baje dong ke munggil li. Pian tu ke papan. London mulai karena awal itu belum gede, padahal London belum wida. Ditanya melawak pandang. Bulan nanti sabai pun baje beting manari dia fikir ada Tuanan lo, lo, kala lo mana? Dicayanglah. Alih fikir, lo, nampak. Kadang haji yang nak ke pintu. Tuanan lo, kala lo mana? Mak nak haji pun ada kera, lo, kala lo mana? Betul kau nak sok kenal pak lo, nak nak kumalik, iya dah lo, kaya pak mana lo? Kalau ke mana rumah, ya, tengok dia rumah. Hang-kel mana je? Yang dia idol yang mana motor, yang mana Honda, wajan dia apa dah? Ia mau paderun bukalah, nauna itu enggak Yang dia Honda betul nauna, di mana motor ayatnya? Tahu Honda yang naik yang dia itu mahu tentera, keempat, negara, ya. Mình nhầm mình làm mình cho, mình cho tôi với các kita sama-sama kita Gunung EU takun gejak ada mun wayu kah ulun ulun gejak diri ha ba tau gei kaya juga Udah jalan dengan orang-orang yang lagi mengharap orang-orang Menyamanan bujrok kembang Supaya god dalam desa bi penghargaan lagi penghargaan anda Insya Allah, dalam panggung Tumala kita ingin bagi Mengkarat itu Mengkarat? Mengkarat, keakulah Maka oleh karenanya, orang-orang yang lagi Pesan berakhir Yang masih saya sambut, kita akan tahu Oh Allahu akbar. Uraya kunan jenggua. nyawa ban ban dung buta yakin nyawa nyem tempat adebet. Nikmat yang abeh rayo nubi di Ialah nikmat lahir. Nyenna guna hemat deg. Ayah guna hemat deg. Manan buta tua le nyawa buta tua duha Ma nyam tu tak berubah mayibak rohnya huwa Ma betan, hai, tahu Nyam bak kutanya anu Satu-satunya hanya yang raya Telahir daripada Urum si Geboh penghargaan anak anu cukup raya Hei wong si'ilun Mak kutanya huwa Ayah kutanya huwa geboh penghargaan kepada badan Tanjung jasa ke Tanjung ke badan ada halah kak ketimbang dan kada sama ke badan Tanjung ai urangnya nulakek ada nang mana Bandung lur yang bertahan akan kasih penghargaan ma tabuh penghargaan ku ya kamu hai kan betamai Dek tingka yum lemo kayu. bo kata. yu. Ha. Ha. Yang rati tadong di. Yang tamo tanoma. Han di mo penghargaan de anu tadama. Hana bagi mudek yum lumo. Te an cabut penghargaan untukmu, cabut penghargaan kepada ayah, dek tak harga luno, bungo bertanya mo jenauh Yang kata udah nak, kau tak puliah luno, mana? Nampak tak? Puliah So so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, yang so, so, so, so, so, yang so, kami, so, so, so, so, so, seperti ya Tahun 2000, tahun 2000, ada 2000, keuntungan 2000, tahun 2000, lima 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun keuntungan lima 2000, Dua 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun almuji intaharan long dengan mahai dengan mudah moyang menentang amanat dalon lurbin manfaat lurbin memang diorang 20 tak dengan cara pertol pai pelaralon nyanya ni kelimo dalam pelaralon punya syarat yang pertama e nomor Anak kau, buat kau menghafal lebih banyak. Yang kedua? Anaknya tahu Kau, Kemudian yang kedua, ikut dia mengulang. Ia don lebih lama yang berbahaya. Umbun lul nubi selama ketuk Yang keempat Tung 4 poin Yang kelima Ubat jamuk Tut Hebron <laughs> Dia nak hati-hati Dia nak hati-hati Uglanya masakai Capa sahabat anu Anu Kaya koh Umbun luma Lekah Uglanya masakai Capa sahabat anu Hay anu Kaya kaya Kaya kaya Puranya sakit yang suka taboh Ati bayang. bayang pada di bawah Mengatakan anak-anak, "Warteg ni ori muka wailaga niyo munggang marawa, di limowo banguda niyo wa, handi ke pua di kina kina ofiya, handi ke di kina ofaka, handi ke pua mei di kaba Daja abang kanduri barumah ni dini kuing dua bor. Ji di rumah dua. Tan kapayo kutawa. Tatuloh orang nak ngene dia. Eh pakun kuria munuh bin henji ben. Terenyuh hal. Kulu manadi ha? Ade kulu bin ade merekai. Bagadae bodan dom ha. Nda bale makan mun ba. Kan nang ka berkata, "Iya kulu bin. Kulu Gue boh nan komjantan dong iya han jumbo kue han baik Tadi, badai apa? Mohanulawah, badai anakku. Raya bukan udah, manakala kamu. Hanale di kemerata hari, halal tahu hati. Atah, pakiku buat Tetapi mana kalau tahu dan nyawa Allah pun, hana dicadang di kedua mata, ji di baju mangan makan pun punoh, kerja nyawang katawa kata pun hanyalah klon, niem negara aku lon, yang tak cawatnya yang lupa, yang yanu go san sara alung bin lenon demi manfaat ku pada badan nyamanan bianu bantuan ulun batu nyanggulih arwahmu bulat kuronyama doh nan doh jadi anu menyumpah bahu ulun bilon lagai tajak ba warung kopi lagai taduk ba kopi Meja hajih, baju mih, baju martabak, meja hajih, meja hajih Mandung penuh, penuh, penuh dengan hidangan Bak meja, kita dua, waduk, tak pula hana, hana pek, daruh hati Menangke huw hati ulung si, ya, kan, sikri, kepada, si, kita ni wadah Ya bukan wadah, Allah Uwim la'in, teruk hidangan, sabahnya kepada Kepada Allah, ulung sikri, kita tanya hana tak pula Maka, pesan mong bak wadah ...yang mengundang ah, orang cik... ...waa tak tahu orang cik. ...waa cik laki amat orang cik. Cik buat alat orang cik. Dia orang cik tanya-tanya ke ah. ah, mana-tanya ah, ke cik. Nyong ada cara ma, Maa ada cara ya. Dah kaya pun patah jalau. Mana kawan nyong nak laki amat Ma apa kemenangku kamu ini? Ma ada syarun ma ada syarun udah ada jawapan bertanya loh. Niat bertanyaan bahawa dia begini yang tiba ma ma berada di dunianya ma ma ada syarun Korea mau pom yang berak berak yang bertanya loh udah bertanya loh saya bingung. Ya ada macam macam. Nak Atiman Anwarah. Si bod, si mac jalan runcit mendorong. Benda Malaysia kan tak pun jalan Malaysia runcit. Bagaimana brok brok, karena Maka untuk berbanding berbandingnya mana? Wah ini nak yang nak runcit mendar, jangan runcit. Yang hanya lew runcit, jangan beratur pelakon daripada di rumah. Monyo made ri nyo de ri nyo kuluhulung monyo Harum tom besuga bagi uau nyoka ngdapato rumah de namba gun pak nako mate mate hayabu tiga hayabu final tapo yan kun kunno monro na nene hoyo Nampung ahalafalun cukup leh ahalamantra wanah nujut lunt pada wanah layang kulun mandra wanah low perintah di lontaran peraya hak wanah yang handampu lencurkan dia tu yang kesalahan luh nampung ahalafalun mana eh amanah luh le Allah pak rohnya yang berdebu berapa berapa ramai mana beli terima membina ibadatnya yang kesalahan budiannya walaupun maka kesimpulan Saling hukit dengan anime pengetahuan dengan anime pengetahuan. Tahu jauh-jauh dengan memadu-mandu. Taduk buat posisi hidrawa tu. Taduk ni terayu, terhubu, terhadur, terhadur. Tapi siapaan maklumnya? Tunggu. Di sana apa adawana? Beb takai-tangai. Nama got yang kau pakai. Hurni tamaw ilaiya makadur. Atau kita bangun pak adawah dikul pak adawah Kepugah bakar Baik kamu kok Berkata tu Mati ma Mati ya Kepubut Mantau pak batanya Bina hata itu habis diadun Bukan tu Nya islah macam tak Kata kau Menyeh hancit kita bangun pak adun pergi Kita bangun pak adawah dikul pak adun Kepugah bakar Kau ada peranjanaan ada wakil. Urah jika kuhtimang cukup baik. Kau putih pula. Kau bubur. Hanya wajar. Kau mahal sahabat ni. Menyajik hanya baik saja. Tengah dua pun. Bicak. Tersapu. Urah nyong. Huruk Demi menentuk kemenangan. Pakon hantija ada wakil. Kerana ada wakil hanya. Hanya dicuri lor nabun. Seandainya diturii hidup adun suruh lebih awal jauh palu jauh dah nyobati. Maka Nuhulah dan Nabi Allahumma la ya ti kau mem Ta'ina humla yang kamu ya Allah yang mukum yang mana leputunya adalah kau adun umat lor painya kum karena apa sungguh kaumnya dah la yang kamu hana itu hana itu. Menyamunan ruwiyong mundur, mundur adun bilangka mundur adun bilangka mundur-mundur demi tercapai kebajikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nabi kepada kita di Bandung bahagia hidup di Bandungnya dan bahagia di di akhirat amin ya rabbal alamin menyemangati lur ala sekalian berita ya kadang ngabri becut-becut kemudian ganari lu enggak salah tuh nyokono profil di menit itu Lurum gineh hati, dahel luar macam tempat Mana ada rumah si luar gopogor mu macam macam hati, siapa nak berhati? Kemarai hati ni, rumahnya, kenapa macam hati? Kemarai aku bapak aku, ia dah aku mengkemion cukup raya, amio kemarin dijemat. Nya hanya berdua dua niyo kona ngayan handuh ngapak rayo nunhu yalama maka moddo kulon madu niyo kona kalung bukhoro bawaan tempat oh an tempa pakareh long pikir dunia bina binekge watet aku ulian darah lamurung nyo handuh ngudeh rayo puh waju sabe-sabe bawaan Gak nyari ori, balong ti ori, barang tapi ori. Maka dia buat kesalahannya. Lur tua lagi untung nari ayu bahu, murau ro gold nari. Jangan ada yang bukan kita kadang tiba-tiba nabi tuhan. Maka dia buat kesalahannya. Nari ayu mengingat membasakan musim lur tua lagi mah baik nak. Karena ada Allah yang Ya Amin